Kalau cari makanan murah dan enak, datang ke Kedai Alif di Jalan Bakau dekat Kampus 2 Febi Yayan, Palopo. Beberapa tahun terakhir, Kedai Kopi memang semakin menjamur di Indonesia. Tempat kekinian yang lebih mudah ditemukan. Seperti di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat ngopi di Palopo banyak menawarkan suasana yang menarik, seperti pemandangan alam yang mengagumkan dengan berbagai menu kopi yang menggoda. Salah satunya di Kedai Alif, lokasinya di Jalan Bakau, Balendai, Provinsi Sulawesi Selatan. Memiliki beragam fasilitas penunjang yang menarik diantaranya live musik di malam hari. Tidak hanya itu, di kafe ini memiliki desain bangunan yang cukup berbeda dibanding dengan tempat lainnya. Kedai Alif langsung menjadi kedai favorit, terutama untuk kalangan anak muda, mahasiswa, dan masyarakat umum di Palopo. Varian berbagai menu pun ditawarkan di sini. Suasana tenang dan asrinya menjadi salah satu daya tarik utama dari kedai kopi yang berada di daerah Balandai ini. Selain aneka rasa kopi, tentunya tersedia pula berbagai macam menu-menu pelengkap lainnya hingga menu makanan utama seperti ayam geprek dan lain sebagainya. Dayali ini memiliki banyak pilihan varian makanan dan minuman uh, serta cocok untuk pelajar dan siswa. Ya, uh, untuk menu minumannya sendiri apa saja? Uh, kita memiliki ada dari varian kopi, mochil, milkshake, dan jus buah. Ya, kalau foodnya sendiri seperti apa? Uh, kita di sini menyediakan ada seperti bakso, mie ayam, ayam geprek ayam ayam lalapan, nasi campur, dan snack-snack lainnya seperti banana roll dan pisang laget seperti bakar. Memiliki tempat yang luas dan nyaman, kamu bisa ajak teman-teman atau keluarga untuk ngopi bersama di Cafe Alip, harganya pun terjangkau. Jadi buat kamu yang ingin rasa berbeda, tak ada salahnya berkunjung di cafe ini. Walopo George Navigasi TV